hai hai halo guys welcome back, welcome back balik lagi sama gue nih kali ini kita main di panen panesop 38 modal 51.000 jelasnya betty 400 dc onnya bestie untuk kalian yang lagi nonton jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain so jadi video jangan lupa dibantu like dan subscribe nya dan juga ya guys kalau kalian mau join di komunitas gue link komunitasnya sudah ada di kolom komen jadi tinggal di klik aja boleh ajak temen-temen yang lain yang banyak buat join di komunitas gue langsung kita coba aja nih guys di quick 20 kali ya sayang ya, eh 30 aja deh puter-puter ya -puter guys siapa tahu di 30 malah dapat gitu kan biar lebih lama juga nge-spinnya aduh merek kurang satu tuh ayo ayo uh, by the way kalian hari ini gimana guys? harinya menyenangkan apa enggak? kemacetan kah? atau gimana? cerita-cerita boleh di kolom komen terus buat kalian yang masih pemain aktif di dunia stop ya aku cuma bisa kasih saran satu aja Kalau bisa ya kalian tuh kalau main slot cuma pas kalau lagi ada duit lebih aja ini cakep banget dikasih gratisan di bed, 400 DC on Sambil ngoceh-ngoceh ternyata dikasih cuan Hmm, tambah lagi usyuk. Dapat kali 5 guys, meledak gelasnya jadi 3000, tambah lagi sayangku dikasih cuan us naikin ke 150 dah biar bisa ngebay gede ayo ayo ganteng ya bisa guys zo nggak sih ini mah ya masa sisa 5 spin doang baru dapat 4.700 nah turunin lagi ungunya lagi sayangku merahnya nggak mau Cok. So. dikasih lagi us langsung angkat seger dapat kaliannya 5 dikalinya jadi 10 besties tambah lagi dikali 15 ya guys ya langsung dapat 23.700 super, super B mantel mantel apa-apa ya lumayan -apa, ada isian kan tambahan gitu air Ay sayang dikasih lagi dikasih lagi yuk bisa yuk Super B, super B tambah lagi aduh kurang guys turunin lagi yuk Nggak mau cok, cok Dapat gelasnya Kali menjadi 21 Mantap betul ini sih Sengkedong, dong Yuk merahnya turun yuk Langsung dapat cincin hijau Dapat dikasih lagi langsung ya kan Ini udah pasti sensasional guys Di kalinya itu udah mantap betul 27 Langsung dapat 66.000 sensasional sensasional Mantap sekali bestie kita puter-puter nih ya udah ada 134.000 gas kan ya selesaikan dulu yang ini kayaknya di sini kita naikin bed siapa? sih apa gue langsung all in aja di 120.000 nih agak bingung ya guys ya hmm ayo-ayo birunya turun Dapat lagi yuk merahnya gak mau cok bisa yuk bisa yuk aduh tidak mau ya guys ya keren mau ngasih gratisan lagi gitu kan Ternyata enggak sayang Bedis, sayang Kita coba aja nih langsung ya best ya hmm, Gue bayar aja ya All in di 120 ribu kan Semoga isinya sih Bagus ya sesuai harapan Jangan sampai zong gitu ya us Ayo ayo ayo hmm. Kasih angkat us Gembel Aku ah, blok lewat terus. Nah, dapat ijo turun sama kuning. Cakep deh nggak apa-apa deh dikali 7 ya bestie. 3 7 tambah lagi sayangku. Aduh, kurang guys. Dikasih lagi langsung us. Dapat perkalian dua jadi 9. Dapat lagi yuk biru kuning turun. Dikasih lagi kuningnya sayang. Dikasih lagi langsung angkat us, angkat lagi kagak mau. Di kali sembilan dua ribu tersisa 7 spin aja guys ya. Hmm. lagi sayangku. Dikasih angkat lagi us. Aduh nggak mau cok Masih ada dua spin. Ya, zong zong. Uh, goblok ya. Bal satu dua puluh all in cuma dapat tiga puluh Ya ampun jelek bener sih Uus sifatnya aduh pusing ya guys ya Kita coba aja gaskan deh ya di bed yang 2400 nih waduh bener-bener sih ya si Uus ya puter-puter ya guys kalau rungkat lagi udah deh kayaknya gue rehat dulu main slot beberapa hari <laughs> Karena ini udah rungkat yang keberapa gak tahu ya guys ya Walaupun gue main cuma kalau ada duit lebih doang, tapi kan tetep aja agak-agak dongkol gitu kalau berhari-hari kalah mulu. Aduh duh duh hmm. Kali indung us itu 15.000. Ya ampun goblok, goblok mana scatternya tiga doang, Jancok. Hmm. Birunya cakep, tambah lagi. Gak mau. Langsung kita coba, guys. Kan aja nih bestinya ya puter puter puter lagi sepuluh kali deh sampai habis saldonya makanya itu sebabnya kue bilang sama kalian guys jadi ini hiburan aja nggak usah ditiru karena ya begini kalau main slot itu harus siap kalah dan menangnya nggak bisa kalau tiba-tiba tuh pengen menang mulu eh guys ya makanya kalian nonton aja udah jadi penonton setia kagak usah main rungkat turun lagi aduh cakep kaliin dong us enam ribu itu goblok, saya juga kagak mau ngaliin dari tadi, tangannya diem aja langsung kita coba aja dah nih, terakhir ya guys manual-manual ya. aja deh, Kalau rungkat mohon maaf banget ya guys ya, tapi terima kasih banget buat kalian, wah dikasih gratisan Messi, dikasih gratisan guys wah gila dikasih gratisan di bed 2400 tuh padahal gue udah mau pamitan, kirain bakalan rungkat ternyata malah dikasih gratis Ayo dong dikasih tuannya. Tambah lagi. Nah, apa-apa kali 3 ya, guys ya. 7.200. Ayo sayangku dikasih lagi, uus. Uh, Angkat-angkat uus. Uh. Nah, dapat hijaunya Turunin kuning biru. ini cakep banget. Dapat lagi merahnya. Uh, kaliannya sih bagus nih 10 ya, guys ya. 27.600. Tambah lagi, sayang. Aih banyak banget, 11-15 guys perkalian udah jadi 25 ya guys ya Kalau ini ya, emang cuan-cuan-cuan Gue kayaknya langsung udahan aja nih Uh manis, betul manis Udah kalian 25 sih, satu spin Kita lihat nih, 7 spin akan membantu apa enggak Makanya nih buat kalian yang lagi nonton ya guys Gue ingatkan sekali lagi Jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata ya ya. Tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue Untuk kalian ikut bermain So just enjoy aja di video, jangan lupa dibantu aja like sama subscribe-nya Kalau kalian emang mau uh, apa namanya dukung channel gue, dibantu like sama subscribe-nya aja ya guys ya. 208 ribu sensasional, sensasional, mantul sayang. Dan juga kalau kalian mau join di komunitas gue, linknya udah gue taruh di kolom komen. Jadi tinggal diklik aja, boleh ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ternyata ada cuannya guys ya, happy banget jangan lupa guys, di like dan subscribe-nya dukung terus channel gue have a good day and bye-bye